hahahaha Hai guys salsa, coklat coklat Apa tuh? Yuk kita coba yuk Yuk, sini banyak Lucu banget packing-nya ya guys Lucu kayak eca Keluarin salah satunya aja kali ya Yuk kita coba ya Yeay kita makan coklat Kita belum selalu suka coklat guys Barang kos lepek Yuk anjay Iya Yuk lucu Ya? ya ada ini surat cinta <laughs> ini yang, yang apa dibaca mau lihat coba ini ini lucu guys banget kotak-kotak gitu. ya. oh ini yang pernah viral di TikTok itu loh Iya kan ini baca hanya... pengen nyobain dulu kan bawah coko oh. alfanto ya, kita, ah? ya. kita buka ya guys ya hmm. ini yang coko ya guys cok kita ya, tahu yang bubuk bawah loh, itu printer <laughs> <laughs> Buka dong, iya dong, ibu ya, dong itunya. Apa <laughs> Buka, buka. Iya, enggak, ibu gak punya. Aku gak punya. Aku gak Ya, Aku gak punya. sobek, gak Aduh Aku gak punya. Aku gak punya. Aku gak punya. Aku gak guys lihat ini kayaknya manis banget ya sih Eh kok di tiup di ini ya ya ya ya Maaf ya Dalamnya agak beraturan Bertekstur Kayak apa tuh Iya ya, Iya Iya Iya Iya Iya ya? Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Oke, okay. bye-bye. Nanti kita bakal cobain makanan-makanan yang aneh-aneh, legal, aneh, aneh nilai, aneh, nilai. aneh ya. Harus sama kita, kita ya. <gum> Kayak Bye. aneh Ya, sip. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.